untuk kegabar pertama persahabat Ada sebuah info penting ya Untuk kita semua warga konoha dari Leslar Loveworth World Award Atau M2W ID Ini menginfokan Peringkat mingguan Superstar Fans Pick on Jukes, Persahabat ya Kita lihat persahabat Untuk muda Lesti masih di posisi ketiga Ini satu-satunya Persahabat penyidang Dude Yang masuk dalam Superstar Fans Speak on Jukes Wow, kebanggan banget ya untuk warga Konoha Alhamdulillah seorang Lesti Kejora Ini satu-satunya penyanyi dangdut loh Yang masuk di deretan Superstar Fans Speak on Jukes Kita harus bangga, kita harus bahagia juga persahabat ya Dan tentunya kita wajib untuk mendukung yang terbaik Buat Bunda Lesti Kejora kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Selama siang, bisa dilihatkan guys, satu-satunya fans dangdut di situ. Tuh persahabat ya. Bisa dilihat ya, untuk kalian semua, ini satu-satunya fans dangdut yang masuk di Superstar Fans Pick on Juke. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap kompak, solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kabar Ke selanjutnya, para sahabat, di sini juga ada sebuah unggahan spesial. Ini cute banget ya, stainless dari Kak Wanda Hara, masya Allah banget. Sudah keluar iklan puasa. Ini iklan cute banget ya dari bunda Lesti dan Papa Bilar iklan Sofi. Makin sabar juga, para sahabat kita tentunya ingin puasa juga, masya Allah. Gak kerasa ya, kita semua lagi mau Ramadan, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan segala sesuatunya, dan dimudahkan. Amin, Ya Rabbal Alamin. Tetap kompak, persahabat ya, tetap semangat, jangan kendor semangat kita untuk selalu menebar kebaikan. Selanjutnya, kita lihat juga, makin gak sabar juga, untuk selalu menyaksikan idola kesenangan kita tampil di televisi. Besok malam, malam minggu, kita akan disuguhkan vitamin bahagia dari Bunda Lesti Kejora yang akan tampil memberiahkan acara HUT ANTV yang ke-29 mulai acara dari jam 18.00 waktu Indonesia Barat Dan bu diva, para sahabat ya, Lesti Kejora akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Tetap support dan dukung yang terbaik, semoga Bunda Lesti juga besok malah mendapatkan predikat selebritis terkeren hut TV yang ke-29. Dan berikutnya juga ada ungan spesial yang kita dapatkan di siang hari ini, Dengari Bang Lintar. Kita lihat aja di laman akun Instagram pribadinya Bang Lintar. Ini mengunggah sebuah postingan foto bareng... Bagas Garnita dan Kauya mungzi persahabat ya, wow tim Leslar kira-kira ada di mana nih siang hari ini? Mudah-mudahan ada vitamin cidukan bahagia siang ini persahabat ya. Apapun yang dilakukan mereka, semoga selalu lancar, selalu dimudahkan. Kita juga salvo dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Lintar. Kerja tuh persahabat ya, semangat untuk Leslar tim. Semoga selalu sehat juga dan memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua. Di postingan Bang Lintar ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Ani Suryani 7495 mengatakan di kolom komentar Bismillah semangat semangat Bang Lintar dan tim. Mudah-mudahan LE-nya tambah maju dan tambah sukses. Amin. Dan pesan kalau Mas Lintar udah banyak job jangan lupakan Leslar. Leslar is the best. Masya Allah, banyak yang kita aminkan doa baiknya. Semoga doa-doa baiknya dikabulkan, dan tentu tim semakin semangat dan semakin solid memberikan karya-karya terbaik mereka. Untuk kegabar berikutnya, persahabat ada ungan spesial vitamin bahagia terbaru dari Bunda Lesti. Di laman akun Instagram, pribadinya Bunda Lesti ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto cantik, persahabat ya. Masya Allah, luar biasa banget nih idola kesayangan. Senyumannya selalu membuat kita semakin bahagia. Kita selamuk juga dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Dulu suka bingung kalau mau nyari parfum yang wanginya aku suka tapi terbukti aman dan halal, alhamdulillah aku ketemu sama parfum Black Mask dari Evangeline yang wanginya manis, segar dan elegan. Sekarang aku udah gak pernah pindah ke parfum yang lain lagi. Sudah tersedia juga loh di Shopee tuh, bersahabatnya masya Allah. Tentunya walaupun lewat jalur iklan kita Semakin bahagia dibuat oleh Idola kesayangan kita Dan kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay itu Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik, terbaru, terupdate Dan terhangat berikutnya